cara membuka dan membersihkan RAM fotokopi 3245 atau 3225 IR Canon kita buka covernya jangan jangan lupa limbah pembuangan tinta sini ada 2 baut mengunci RAM yang saya tunjuk ya. ini RAM saya sudah buka nah, setelah itu kunci developnya ini kita buka juga biar nanti tidak tertarik ya oke itu jangan lupa ini pintu samping juga. Biar jangan nyangkut ya kalau kita tarik. Tarik pelan-pelan seperti ini. Oke. Ini dia bentuk dirikan dan syaratnya ya. Ya, cara setelah drumnya kita buka nah, ini dia ya, ada tahu yang harus kita buka dari sarangnya satu dua tiga empat kebetulan ini sudah saya buka babnya jadi saya tinggalkan pas saja mau coba bagaimana doang hari ya, ini akan ambil sampulit karena mulutnya saya akan sampulit masyarakat kawan-kawan mau bisa bagi hak bersih bisa ini terus ya sampai bersih ini juga bisa secara pemasangan ini baru juga bisa kalau mau cuma bersihkan aja bisa lah. sudah diolesi sapoli kita bikin lak kering sampai bersih ya jadi, setelah itu kita laku bedak menghindari kelembapan karena kertas karena kalau lembab kita akan mencintai kebola-kebola merah seperti yang saya alami ya Dan kita akan jadi kepedak kembali Posisinya Kalau kita lihat, lihat. Kita, lihat. kita lihat kembali lihatannya. Oke Lalu kita masukkan harus masuk ke lubang yang ada di firm ya. Kita paskan yang Oke bukan kawan untuk bagi yang baru-baru punya mesin seperti ini jangan sampai kebalik ya dan juga ada tentang pembuangan limbahnya ini bisa dihirupkan di teman ini ya ini ada nih nah ini. ini ada lubang ini pastikan posisinya di atas di atas ya kal bersejajar dengan drum ya lubangnya. Ini kalau begini kan ini lubangnya pembuangan limbah ya. Sejajar oke. Okay. <tuh> baut. Tinggal pemasangan ke unit mesin. Kalau semua sudah lengkap, bersih, udah terpasang tinggal masukkan ke unit mesin ya ingat ya dari sini ini ada inilah dia menurut lubangnya ha nah, ini ini ya batangnya ini sejajar ini mungkin agak gelap ya batangnya ini sejajar tinggal masukkan aja pelan dan yang paling intinya kalau ini sudah terpasang jangan sampai lupa kawan mengunci kembali developingnya nanti bisa muncul error-error yang lain yang tidak paham nanti bisa kealahan pasang kembali covernya Jangan lupa juga tutup pintu samping Semoga bermanfaat Video saya ini Buat teman-teman yang membutuhkan Dan yang berguna Buat teman-teman tolong disebarkan Terima kasih Kalau ada kekurangannya saya minta maaf